Jumpa kembali ya dengan channel edukasi slot, waktunya slot online, langsung saja, cek ombak di magic 138. Di video ini aku akan membagikan trik tips bermain di slot sweet Bonanza Xmas slot gacor hari ini. Peringatan keras, dalam video hanyalah sebuah hiburan semata tidak untuk ditiru dan ditonton anak di bawah umur. Tidak ada ajakan di dalam video ini, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe serta komentar dan juga bagikan sisi positifnya saja, jika ada, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Nice!